Oh, dah mati tu lorah. Ha? Dah mati. Badan, badan, badan. Tengah tak? Pak. Pak, pak, pak. pajau, ini pajau. Pajau ke? Tapi kalau, <laughs> tenur? Hmm. Kita malah ini god tuh, niapa? Atau away pergi? Lupa. Mati tu. Oh, kan? Tengah. mati dia. Pergi awal-awal tiga tuh, berbukti, berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Ditangkap tu sama dia. Gertu gertu jiwa. Yeah. Beri tanya pun kau dah. Macam Macam mana? Kau dah tahu beri tanya. Macam dah tahu beri tanya. Macam mana? Kau dah tahu Macam dah tahu Macam mana? Kau dah tahu beri tanya. Macam dah tahu beri tanya. Macam mana? Kau dah tahu beri tanya. Macam mana? Kau Macam Macam mana? Kau dah tahu beri tanya. Macam mana? Kau putang ah, hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai itu ekor hai hai itu korento korento kita petong darahnya deh Hai boleh lalu boleh yang nyangka hantu putus ekor itu eh, apa busuk dia nanti mati itu Nyamatin, mati? Wah, hai, hai, hai, hai, hai,